Sebelum musim dingin tiba, angsa akan terbang dari utara ke selatan ke tempat yang lebih hangat. Ketuk elang-elang untuk mengusir mereka. Oh tidak, aku angsa dan elang jahat mau memakanku. Tolong aku mengusir mereka. Akhirnya aman. Terima kasih. Angsa beristirahat dan mencari makan di antara alang-alang... ...saat merasa lelah setelah terbang. Bantu aku mencari makanan yang inginku makan. Angsa itu telah mendapatkan makanannya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 Sebelum musim dingin tiba, katak memakan banyak nyamuk sehingga perutnya kenyang selama musim dingin. Hmm. Hmm, hmm, hmm, hmm.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 Hihihi, <laughs>